So, uh, today is a first morning in Tawai Jadi, pagi ini uh, Banyak orang pengen ke gereja karena hari ini hari Minggu Dan Saya juga mau pengen tahu apa aja yang mereka lakuin di gereja <laughs> Kayaknya seru Ikutin aja terus ya Oke. Okay. Pagi ini saya masakin, nah orang pisang sama <tuk> sama mama <tuk> ini abang ya paksa dan ini uh, pendi bang pendi yang 10 tahun lalu bantu kami untuk bikin tobat dia orang pertama yang bikinin tobat di padang dulu ya <tuk> Halo mbak. Halo. Kain. <laughs> so uh, sekarang kita sarapan dulu makan dan uh, nanti mandi. habis itu kita pergi ke gereja. Dan katanya di gereja ada makan bersama. Kita lihat gimana serunya nanti. <laughs> Jadi hari ini kita bakalan ke ke gereja ya. Ke bangunan ke gereja ya, Mama. Hmm, jalan kaki, jalan kaki. Jalan kaki. Dan panan darahku tuh baik lu. Putar sini aja deh putar. Nah. Kar karang karang kar kar. Mama, Mama sih <tuk> dia aja. Enggak apa-apa. Jalan, <tuk> jalan. <tuk> Ayo <tuk> Mama <tuk> Ini menuju jalan ke gereja mau berdoa jalannya ini kurang bagus becek lumpur inilah jalan di butu ini nggak ditekan aja lepas ha aja. yang ini bang ya dilepas aja udah nggak usah ditekan lagi itu kan udah ngerekam kok udah mati bang Masa? enggak kalau udah mati kayak gitu beginian. Nah. Masih tetap ngerekam ya. ya, Sekarang sekarang saya punya kameramen baru. Sony namanya. Sat. Ini banyak mata kenapa banyak? Berapa? bang Enggak, Pak. Setes gigile nane. Ini yang bernama Sigi <laughs> Kalau kenalin itu, tunjukin dong. Kalau ini rumah baca gereja kita, terus Mau menuju ke gereja. Kalau ini abang kita dari. Ayah. Tunggu apa lagi, Mama? Eh, dah main dah. Mama. Pak, saya kena pergi dah, Pak. Itu, sekolah SMP. SMP? Indah, Bang. SD. SD? Ya. SDM 24 Mado, Bang. Kalau SMP di apa bang? Di Madura ke sana. Jadi Dadadada. Jadi kita udah mau hampir sampai di gereja. Untuk ke gereja tadi saya lupa ambil gambarnya. Harus nyebrangin sungai dulu. Walaupun sungainya kecil ya. Karena jembatannya lagi rusak. Halo semuanya. Halo. Ya, beginilah kalau kalian mau tinggal di pedalaman. Akses susah, kemana-mana susah. Oke, okay. itu gerejanya. <San> nah, nah, ini. Ini kita udah sampai di gerejanya. Gereja jadi bagus. Ya. Orang-orangnya juga rame di sini. Oh. harus pakai senar ke dalam. Tidak, enggak boleh. Oh. Oke, okay, kita mau lihat uh, apa aja yang dilakukan di gereja. lihatin terus videonya, oke? Okay? Iya, yeah, gak yeah, yeah. okay. bisa eh. eh. bahasa bentawa eh. nah, ya? Biar dia terjemahkan. kurang tahu juga menerjemahkan Apa? Ya, kan? Ya, są itu sama artinya Apa? itu artinya anak Anak? Anak elwita. Salo. Eh salo. Oh. Oh. Oh. jerawat bisa itu. <laughs> <dia. laughs> iya banyak di dipandang banyak yang punya jerawat. Ya, ya, itu? Udah penyebabnya ya karena kecambahan itu. Ya, ya, ya. Mungkin ya. makanan, beras? Bukan soal makanan, saya ada <Cium>. Yang dulu kegiatan makan-makan. Ini mama bawa apa? Tas ba, iya. enggak, enggak bawa bawa makanan. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. boleh boleh ini ini semua uh, yang ibu-ibu uh, bawa ke dalam gereja untuk dimakan bersama. Ya, di sini ada ada apa aja ini kak? coba buka. Anu sayur apa? Ini, ini coba. Buka. Ini sayur apa ini? Ayam. Ini sayur ayam. Oh, pepaya Ada pepaya. Nasi. Ada nasi. Ayam juga ayam. Ini juga ayam, ada pisang. Di sini juga ayam. banyak sagu. Karena sebenarnya makanan pokok orang di sini adalah sagu. Jadi ya, ini ya. ada banyak banget sagu di sini. Ya. Ini juga apa? Anak-anak uh, mudanya juga gotoro yang di sini bersihin uh, uh, gereja. Ada yang bersihin gereja, ada yang siapin makanan. Jadi ini kepala dusun ya. Oh. Bapak kepala dusun udah berapa lama? Baru enam, eh, baru lima bulan. Baru lima bulan jadi kepala dusun. Iya. Yeah. Gimana uh, kondisi Mentawai sekarang? kondisi Mentawai karena khususnya khusus desain ya. ya khusus khusus uh. betul ya anggota atau umat kita di sini cuma ada dua bagian ada yang muslimnya ada yang katolik jadi jumlah kakaknya 78 kakak ada 78 kakak mayoritas pekerjaan orang di sini apa kalau mayoritasnya cuma tidak menentu hmm. ada yang tani ada yang peternak hmm. yang sebagian yang lebih utama lagi makanan pokoknya itu adalah sagu kalau hmm. di samping sagu itu ada pisang ada keladi hmm. ya. semua itu kalau untuk sawah belum ada yang ber sawah belum Sa ada yang itu ya belum ya? Ada. ada yang uh, apa namanya uh, menunjukkan bagaimana cara bikin sawah ya sudah ada, tapi lahannya itu tidak ada karena di mentawa ini sudah penuh dengan pohon sagu itu. oh iya, iya. jadi... Tidak, tidak bisa mengusnahkan sagu, makanan pokok, jadi ada sawah lagi sawah lagi tidak bisa karena makanan pokok itu adalah sagu tidak, ada, tidak bisa diganti, ada itu sampingan saja untuk beli beras oh. berarti di mentawa ini kalau misalnya makan kalau nggak pakai sagu Rasa nggak makan ya? Iya, sama saja. Tidak makan, tidak ada, nggak ada kurang greget ya? Oh, sama seperti kalian. Kalau di kota, kalau kalian makan nggak pakai nasi, uh, rasanya seperti tidak makan kan? Iya, sama disini, <laughs> sama ya. iya, sama seperti di sini sebenarnya. Iya, terima kasih. sukses jadi sekarang, mereka udah mulai ya untuk uh, makan dan di dan sekarang kita bakalan mengambil makanan. Main tak Sambil Tuhan Kristus Tuhan Amin. if exactly. s